Yua, kali ini kita bawa modal 40 langsung Vietnam 6000 Turbo 30 ya guys ya E eh, 20 sorry sorry sorry Turbo 20 Oke okay, ada kali tiga Dipetir kali tiga, ditambah lagi kali empat, dipetir lagi kali sepuluh, jadi tujuh belas ya, guys. Ya, ya, dan tambahin sembilan belas super. Video dapatkan di pertama spin. Wih, saya yuk bisa yuk. Kali biru-biru sudah bermunculan di lane of don wihibi oke ada skater gratis apa enggak nix <laughs> ayolah skater kalau enggak ada langsung saya bunyi langsung buih lah langsung Saja dua ratus gas kuih, semoga JP yuk. Kita lihat hasilnya, merahnya pecah, kuning, hijau, biru, pecah, semua petir. Wih, makhlukannya pecah dong di awalan cepin. Beri tanda jajar nih. <cuma>, Cuma kali tiga nggak apa-apa. dapat mega ya guys, ya Sensasionalnya ikat itu pecah dari di awalan uh, cepin. Awalan cepin di luar sebeter ya. Hari ini di Wih. Uh, balik modal lah minimal maksimal ya maksimal Okay, bulan ini belum dapat makslim. Kalau bulan kemarin sudah dapat makslim, 4800 4800 Sayang sekali pas enggak lagi di waktu rekam, guys. jadi mohon maaf kalau bulan kemarin di tempat ribu lapan ratus dua puluh empat jualan manusia Oke okay. semoga pemikulan ini maksudnya juga juga berapapun tetap di lainnya masa ya gitu-git dong Masa dimpilin ini dari tadi cuma kali tiga loh yang atas Nah, itu tuh, kau ditambah kali empat jadi tujuh, dan sepinggan tinggal dua ya, guys. Ya, kali dua belas enggak connect, enggak apa-apa. Nah, gini dong, minimal kali dua Masih bisa pun kita tampilan lagi. 240 ratus gas pun oke okay. yang kedua siapa tahu ada isinya kalau enggak ya enggak apa kita <tipun> pamit untuk dulu <tipun> kalau enggak ada isinya wah beneran cowok enggak ada isinya Waduh, Ih, kali sekali Tonek mahkota ya, kurang satu mahkota. Oke, Petir lagi kali dua, hijau, kuning, pecah, merah, pecah, hijau, jembalir. Nice, banyak cok petir lagi nah biru cincin kurang satu lagi nice, wih perkaliannya banyak tuh, 41 kali 200 ke eh, 220 dapat sensasional 800 bosku mantap mantap mantap mantap mantap sih Sudah manis nih. Mau ditambahin lagi nggak nih? Tinggal 3 spin. Oke. Okay. Matahari, matahari. Eh, matahari kita di princess. Seri, seri, seri. hmm. enggak konek, nggak konek. Oke. Okay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 itu satunya saya tahu ini dapat lagi okay. okay, gesek nah dan kali 9 cincin pecah sama biru nice kuning uh gunungnya pecah kuning sama biru pecah apalagi nggak ada nice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 banyak yang nonton. Oke. <laughs> mantap jiwa Terima kasih banyak. Saya mau pamit undur diri. Jika ada salah kata dari saya, mau dimaafkan. Mohon di maklum ya, bos ya. saya mau komit untuk diri sampai jumpa di konten selanjutnya dan jangan lupa komen pola kalian dadah